USD, Yen berpotensi tertekan Bias harian pergerakan USD, Yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area support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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 113.94, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 114.20. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081